Vesuvius adalah salah satu gunung yang mengerikan bagi sejarah Eropa. Para sejarawan dan arkeolog memperkirakan lebih dari tiga juta orang yang pernah tinggal di sekitarnya selama masa sejarah dan prasejarah. Gunung itu menghasilkan letusan yang begitu menghancurkan, berbagai permukiman dan kota, bahkan di masa Romawi. Melihat kehancuran yang dihasilkan, akankah gunung itu meletus lagi? Kapan dan seberapa kuat? Pertanyaan itu yang mendasari penelitian yang dilakukan sekelompok peneliti dari Swiss dan para peneliti di Italia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like -nya. Demi mencari jawabannya, para peneliti mengamati dari dekat empat letusan terbesar Vesuvius selama 10.000 tahun terakhir untuk mengetahui seberapa bahayanya gunung itu mengintai di masa mendatang. Mereka menetapkan letusan Avelino yang terjadi 3.950 tahun silam atau 1995 sebelum masehi sebagai bencana paling buruk yang dihasilkan Vesuvius. Letusan ini dimasukkan dalam pengamatan bersama tiga letusan lainnya termasuk yang terjadi pada 79 Masehi yang mengubur dua kota Romawi, Pompei dan Herculaneum. Selain letusan-letusan besar itu, para peneliti juga memasukkan beberapa letusan kecil, pelinian dan terkecil sublinian. Mereka menentukan usia kristal garnet yang ada di endapan vulkanik Vesuvius untuk menyimpulkan berapa lama magma di dalam berada sebelum gunung berapi memuntahkannya. Garnet menggabungkan dua unsur radioaktif, uranium dan thorium dengan jumlah kecil tetapi masih bisa diukur. Lewat mengukur rasio isotop inilah, para peneliti dapat menentukan usia pengkristalan mineral itu. Biasanya peneliti menggunakan zirkon, batuan mineral yang banyak ditemukan di batuan beku, tetapi tim memilih garnet untuk menentukan usia semburan vulkanik. Sebab magma di Vesuvius menurut para peneliti, sifatnya terlalu basah untuk mengkristalkan zirkon, ...dan lebih kaya akan garnet. Mereka menyimpulkan magma yang paling eksplosif atau magma fonolitik... ...di Vesuvius tersimpan dalam reservoir kerak atas... ...selama ribuan tahun dan lebih panas. Magma dari kerak bawah ini yang kerap memicu letusan gunung ini. Magma fonolitik ini mengendap di dalam ruang bawah selama sekitar 5.000 tahun... ...sebelum dua peristiwa prasejarah pada 3.950 dan 8.890 tahun yang lalu. Sedangkan pada periode ketika manusia mulai mencatat peristiwanya, magmanya tersimpan di reservoir itu hanya selama 1.000 tahun. Kemungkinan besar magma fonolitik kerak atas menghalangi naiknya magma yang lebih primitif dan lebih panas dari reservoir yang lebih dalam. Di bawah Vesuvius terdapat beberapa ruang magma yang terhubung dalam sistem pipa. Ruang atas adalah yang sangat penting untuk letusan dan dalam waktu yang singkat akan terisi dengan magma dari salah satu ruang bawah. Vesuvius memiliki sistem perpipaan yang cukup rumit. Ruangan atas adalah lingkungan yang lebih dingin dan membuat magma mengkristal karena perubahan kimia dari sisa lelehan. Selain magma fonolitik, terdapat magma mafi, yang lebih tua yang mengalir ke ruang atas dari tempat paling dalam. Proses naiknya magma atau pengisian ulang ini menimbulkan kenaikan tekanan di dalam ruangan yang dapat memaksa magma faunolitik atas dan berpotensi naik ke permukaan bersama letusan. Walau letusan besar tidak akan muncul dalam waktu dekat, tetapi akan sangat mungkin ada letusan kecil yang masih sangat berbahaya seperti yang terjadi di tahun 1944 atau 1631. Prediksi yang akurat tentang ukuran dan gaya letusan gunung berapi sejauh ini tidak mungkin ada. Namun kebangkitan kembalinya reservoir magma di bawah gunung berapi, kini dapat dikenali dengan pemantauan. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.